Halo guys, selamat datang kembali di channel ini, Lesleyku Nah guys, seperti, uh, seperti janji saya sebelumnya Jadi di video ini kita akan bermain lagi game Battle Boom Kita akan bermain beberapa game yang tersedia di Battle Boom ya Karena sebelumnya itu kita hanya mereview pengertian Battle Boom dan beberapa fitur menarik di Battle Boom Tapi kali ini kita akan bermain gamenya Oh ya yeah, sebelum kita melanjutkan ke videonya saya akan uh, sekedar impor, uh, semua video penghasil cuan yang saya share di channel ini, itu hanya sekedar saran, sekedar informasi, dan bukan saran investasi ataupun bujukan untuk memainkannya. Jadi, buat kalian yang ingin memainkan gamenya, pastikan analisa terlebih dahulu. Oke, okay guys, ayo kita lanjut ke videonya. Nah guys ini kita sudah berada di tampilan awal gamenya Dan ini tuh kita punya 4 game ya Kita punya 4 game yang berbeda dan kita mempunyai 6 tiket Jadi kita hanya bisa bermain 6 kali game Oke guys di kesempatan kali ini saya mau menghabiskan tiket ini untuk bermain game ya Jadi kita akan mendapatkan ataupun meraih banyak poin banyak koin yang bakalan kita WD nantinya Dan seperti yang kalian lihat ini ya ini ada daily text, Nah ini daily text ini adalah Uh, seperti misi-misi, misi-misi harian uh, untuk mendapatkan po uh, bonus poin gitu ya guys ya. Dan seperti uh, misi misi itu sangat gampang. Ini misi yang paling pertama itu kita hanya memainkan battle selama dua kali dan kita mendapatkan tambahan poin 5 gitu ya guys. Oke langsung saja kita akan mulai di game pertama game yang bermuka hewan ini dan guys ini tuh P2P ya jadi itu kita tuh bukan melawan komputer tapi melainkan melawan para pemain lain nah jadi ini tuh gamenya tuh bersifat online jadi pastikan untuk kalian sebelum bermain game itu kalian harus menghidupkan wifi kalian, kalian harus menghidupin internet kalian oke okay? ini tuh game seperti mencari warna yang sama ya guys ya dan ini saya mencari dua warna yang sama nah ini warna oranye jadi di sini kita tuh harus cepet ya guys harus cepet karena kita tuh bersaing dengan lawan kita gitu ya dan ini kita lihat ini ya ini saya tuh udah 29% dan lawan kita tuh masih 3% jadi sudah bisa dipastikan bahwa kita bakal memenangkan pertandingan ini ini gampang banget ya tinggal cari yang sama ini Uh, kalau aku rasa ini anak-anak untuk, khusus untuk anak-anak ya game ini ya karena gampang banget ini oke okay, kita sudah mau menghabiskan gambar yang sama ya guys ya Oke, okay, kita, lawan kita masih 17%, kita udah 80%. Mantap banget, cuy. Oke, okay, tiga, Oke, okay, akhirnya kita pas-pasan kali dan kita sudah meraih 100%. Oke, okay guys. Dan kita ini mendapatkan satu tiket dan kita rank 30 ya. Nah, ini kita dapat satu tiket. Nah, nambah lagi ya, guys ya. Jadi seperti kita tuh bisa main unlimited gitu. Kita main menghabiskan satu tiket dan kita selesai main mendapatkan satu tiket. Oke. Okay. Sekarang kita mau lanjut lagi ya? Kita lanjut lagi, dan kita mau menyelesaikan dulu misi-misi ini. Kita lanjut lagi ke game berikutnya, ya guys. Ya, ini game Fruit Sorter. Ini seperti apa ya? Seperti game ngelempar serukan gitu ke buah-buahan supaya buah-buah tersebut dapat terpotong gitu ya, guys. Ya, dan gini, kita sedang mencari lawan. Oke, mantap! Ini kita nih, lawan kita nih dari berbagai negara, ya guys. Bukan hanya Indonesia, jadi dari berbagai negara oke kita lempar aja nah mantap kan kita sudah masuk Oke kita hanya dua kali lemparan kita memenangkannya guys Oke ya miss nah seperti yang kita lihat guys ya ini ada poinnya Wow ini musuh udah 214 poin kita masih 62 poin tapi nggak apa, -apa. kita kan bisa lebih baik lagi ya guys nah itu kita ada dapat bonus itu guys nah, kita dapat bonus 3 kali siruken gitu ya nah ini uh, bagian randomnya jadi kita uh, menghit menghit asal-asalan bukan asal-asalan sih tapi lebih barbar gitu ya guys ya untuk bisa mengejar poin yang sudah lawan Rai gitu ya oke guys kita mendominasi poin kita memiliki 494 poin wow ini kita selisih sedikit ya guys ini kita selisih tipis jadi, harus apa ya? Harus bisa benar-benar ya, karena sebelumnya saya tuh pernah main di game ini. Itu saya tuh lost gitu. Saya tuh kalah gitu. Wah, guys, kita kalah. Guys, astaga, kita miss lagi. Oke, semoga kita nggak miss kali ini. Oke, mantap, tinggal sepuluh detik lagi, guys. Apa kita bisa menang, guys? Aduh, Oke, tinggal 10 detik lagi. 2, 1 oke okay, ah, waktu habis dan kita kalah guys Nah kalau kita kalah itu kita turun peringkat ya dan kita minus 15 peringkat dan kita tidak mendapatkan tiket satupun kalau kalah gitu ya guys ya jadi cukup segitu aja video yang kita review pada hari ini gitu ya banyak lagi game yang yang tersedia di sini guys ya tapi saya hanya memainkan dua lagi dan mungkin untuk game berikutnya saya akan bermain di video berikutnya guys nah tadi kita sudah main dua ya Nah kita tadi udah main dua Jadi kita udah bisa ngambil Tambahan 5 poin guys Nah Ini tadi kita udah main game hewan Dan main game Fruit Sotter ini ya Ada dua game lagi Yang belum kita mainkan Dan banyak lagi di bawah nih guys Nah ini banyak lagi Di bawahnya guys ya Oke guys cukup video kali ini Dan Jika kalian Jika kalian punya pertanyaan Atas video kali ini Kalian bisa tinggalkan Di komentar Di bawah Dan untuk video berikutnya Saya akan melanjutkan Video selanjutnya ya, saya akan melanjutkan video lainnya video game-game lainnya seperti title match dan knife hit ini ya. ini kita akan bermain lagi di video berikutnya guys nah guys, buat kalian yang baru bergabung di channel ini, buat kalian yang tertarik dengan game-game penghasil cuan, kalian bisa subscribe aja channel ini ya karena kedepannya kita akan sharing beberapa video-video menarik penghasil cuan dan yang pastinya terbukti membayar ya guys ya, oke saya Lesleyku sampai jumpa di lain kesempatan, see you